Pada saat itu, di dalam ruang tamu banyak sekali emak-emak berkumpul, tak disangka datanglah Pak Haji, yaitu Haji Abin. Kemudian Haji Abin langsung mematikan kipas angin di ruang tamu tersebut. Sontak para emak-emak langsung mengomel kepada Pak Haji, karena kejahilan tangan Pak Haji, karena emak-emak kepanasan, apalagi istrinya. Sudah tak pakai jilbab lagi, dan istrinya teriak, Pak Haji. Kenapa dimatikan kipas anginnya? Sejak video ini diupload oleh pemilik akun YouTube Mungil Bolang, banyak komentar para netizen. Pak Haji memang jahil sekali, suka ngeprank orang. Komentar dari akun Tempakultungau. Ada lagi komentar lainnya dari akun omtayo.id.com. Pak Haji itu kalau ada kesempatan bersama temannya langsung ada ulahnya, membuat teman tertawa. <tik>